semuanya, saya dari kelompok satu. Nama saya Sigit Sumara. Memberangkatkan dari Sekoci, Desa Palepi, dan Andi Wardana. Di sini kami akan melakukan persilangan pada bunga anggrek jenis dendrobium. Adapun bahan-bahan yang diperlukan yaitu bunga anggrek itu sendiri, lidi untuk mengambil uh, benang sari dari bunganya, kepetangan untuk tempat pemasangan benang sari dan akan dimasukkan ke dalam bunganya. Terlebih dahulu kita harus memperkenalkan bagian-bagian dari bunga ini. Nah, jadi, terlihat di sini ada tiga bagian yang seperti menutupi bunganya ya. Nah, ini ini, disebut kelopak dan biasa dipanggil petal. Dan dua ini adalah mahkotanya atau sepal. Ini adalah lidahnya. Lidah ini berfungsi untuk melindungi benang sari dan putih yang ada di dalamnya yuk langsung aja kita lakukan persilangannya jadi kita terlebih dahulu ambil benang sarinya nah, kita keluarkan uh, benang sarinya oke jadi ini benang sarinya udah saya keluarin nah ini kita masukin ke dalam putih yang ada di dalam ini Ya, jadi bisa dilihat dia sudah masuk ke dalam putiknya ini. Nah, persilangan sudah selesai dilakukan. Tinggal menunggu persilangan ini berhasil atau tidak.